Halo guys Assalamualaikum semuanya Berjumpa kembali di channel saya PNSK official Oke guys jadi di video kali ini seperti biasa Saya akan membagikan preset lagi guys Nah jadi di sini itu presetnya yang terbaru Nah oke jadi buat teman-teman semua Jangan lupa juga kalian follow akun tiktok Pembuat presetnya guys Agar kalian juga menghargai pembuat presetnya guys. Oke mungkin tanpa berlama-lama Kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Scarlet Funky Oke okay guys itu riset yang pertama lanjut ke riset yang kedua ya Oke, okay guys, lanjut ke preset yang kedua, eh, ketiga ya. <tik> Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat ya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang kelima. Oke okay, guys, selanjut lagi ke riset yang ke-6. Oke okay, guys, selanjut lagi ke riset yang ke-7 ya. Oke okay guys lanjut lagi ke preset yang ke-8. Oke okay, guys lanjut lagi ke preset yang ke-9 ya. Adobe GS Oke, okay guys. Lanjut lagi ke preset yang ke-10, ya. Oke, okay guys. Lanjut lagi ke preset yang ke-11. Oke okay, guys selanjut ke preset yang ke-12. Kağınnya. Buah nangka buah kedondong. I love you. <tik> Oke okay, guys selanjutnya lagi ke preset yang ke-13. <tik> Oke guys lanjut lagi ke riset yang ke-14 San Oke guys, selanjut lagi ke preset yang ke-15. Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-16. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-17 ya. Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-18. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-19 ya oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-20 ya ini yang terakhir kamu pikir aku tanpamu butiran debu yang enggak aku tanpamu cari yang baru what the fuck man <men> oke okay guys mungkin segitu aja presetnya guys seperti biasa untuk link presetnya ada di deskripsi guys ya Oke, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.